Halo, Din Apa kabar kamu hari ini? Baik-baik saja kan Saya ingin cerita nih sama kamu Pengen curhat. Udah lama juga gak ketemu kita Ya, kita cerita-cerita Siapa tahu ada solusinya nih Lagi ada masalah nih saya Mau cerita ke siapa juga bingung Habis yang mau ceritain pada juga cerita juga ujung-ujungnya saya gak cerita deh kamu gak akan mau kan din dengerin cerita saya mau kan ceritanya asik nih denger ingin curhat sih ya beginilah ingin cerita eh siapa bingung? pas ketemu di jalan ada kamu ya pas banget deh pas kita saya mau curhat sedikit Ada penemuan saya di jalan Ya cerita aja bud. Cerita aja Iya nih Ceritanya Sedikit sih Dari tadi kemarin kan Saya tuh kecapean tuh Ceritanya habis dari kita kemarin Ngobrol Saya pulang tuh ke rumah Masa ada udah sampai di rumah mandi dah biasa udah mandi ya pakai baju yang eh, nggak tahu ada yang ketok-ketok pintu luar emang siapa yang ketok-ketok pintu tamu kamu ber iya Din itu yang jadi masalah Dia ketok-ketok pintu ngajak saya keluar ceritanya Hati itu Cuma saya bingung Bagaimana kan aku habis mandi Belum apa ngapain Hati itu Terus Habis itu Saya keluar dah Jalan itu sama dia Saya cerita Lagi kesusahan juga Saya bingung Saya juga kesusahan Ya, kesusahan terus. terus bagaimana? Iya deh, di... pas dia ngeluh, hanya cerita tentang masa keluarga dia terus. Saya solusi, hanya begitu doang. Gue sudah makan, ya, makan sama dia habis tuh pulang lagi. Dah ke rumah, saya kirain ada apa? Kata begitu doang, kenapa gak cerita di rumah aja? Kan capek, kita kalau udah keluar kan kemarin, kan capek juga. Kita seharian, kan Din, iya kok begitu ya? iya makanya nah pas belum nyampe rumah kan udah malam tuh pulangnya udah malam udah sekitar jam sepuluhan an malam dah nah pas bagi saya nemu nih nemu bungkusan eh tapi belum sebelum lu bungkusan terus bungkusan apaan bungkusan apaan coba cerita tidak dong buat, apaan Nah makanya kepotong nih ceritanya nih. Lo sih bener-bener aja. Udah sampai <tuh> belum sampai di situ kan saya ada orang tuh naik angkot, datanya naik mobil. Nah dia tuh nunjuk-nunjuk saya begini-begini dah, kayak tangan. Nunjuk-nunjuk saya pakai tangan. Nasi lemparan. Barang bungkusan di kantong plastik hitam ya, rubuk langsung ke saya kan saya ambil deh. terus apaan penasaran saya ini jadi ceritanya makanya dengarin dulu deh ceritanya bungkusan itu sekitar jam 7 malam dah habis dari kita ngobrol ya habis, habis makan tuh kan perut kenyang, bisa makan ya terus kenyang, dia nunjuk-nunjuk ke -nunjuk, saya aneh, kan kita kan nggak kenal itu orang kok, kenapa dia nunjuk-nunjuk saya kayak mengaji rezeki gitu, akhirnya dia buk, bungkusan warna plastik itu nah dilempar, saya penasaran pertama nggak saya hindarin, saya diamin dah, diamin dulu, jadi tanya diamin, tapi kok penasaran. saya ambil juga tuh bungkusannya setelah saya ambil kok bungkusan hitam nih diket, pakai karung karet plastik kok kayak rapi berapaan mungkin lah apa gitu kan penasaran hati nih. itu di saya bongkar rapi bungkus plastik bungkus putih itu kan bungkusan kan gelap ceritanya di taman begitu dilempar sama dia tuh ya begitu saya bongkar waduh parah din parah asli sumpah parah parah saya bongkar ternyata itu bekas muntahan aduh menakna tangan saya semua lagi baju saya kan kenceng diikat pakai karet saya kira duit kan kurang gelap kan nggak tahu apa isinya itu semua isi perut saya keluar muntah semua mana muntahnya aduh ada nasi nasinya begitu amis lagi semua isi di menurut saya keluar itu bekas makan saya halo ada-ada aja lagi maaf nih saya potong Iya din makanya karena kusut kan namanya temen lagi cerita susah jadi mungkin ikut ke bawah sayanya jadi saya kira orang lempar bungkusan itu duit eh nggak tahu bukan duit muntah dia lempar, aduh nasib nasib nasib nasib, kayaknya saya tuh nyari tuh air, nyari air, tak jauh dari situ adalah sekitar 500 meter, saya beli air, aku beli air minum dah, yang gedean, 15 ribu. Sama beli rokok buat ngilangin enak. Saya merokok dulu tuh. Merokok, ya nyantai dulu lah. Terus teman saya kayaknya butuh banget. Teman saya nggak bisa nolongin. Jadi kita bingung ujungnya orang melempar kirain duit. Kayaknya merokok saya ngelamun tuh di taman. Lama mau benar di taman di sekitar saya bilang jam 10 saya pulang pulang ke rumah jadi tanya, tanya istirahat dah kan taman tuh, taman deh. Gua lihat ada bungkusan, bungkusan lagi ceritanya nih. Bungkusan apaan lagi? lu muntah lagi? Muntah lagi ntar ya. Lebot lebot. Hmm, enggak. Makanya yang gue ceritain nama lo nih. <tuh> Gua lihat bungkusan, cuman bukan plastik hitam, di, dibungkus di plastik hitam, ya merek inilah, bis belanjaan gitu, itu mau toko detail gitu. nah, cuman ini bedanya dilakban, tadi kedepokusan, di lakban. Emang kenapa? warna coklat, hati-hati loh. Bukan Memang warna coklat, ini dengerin dulu loh. Jangan nyelak-nyelak mulu kalau gua ngomong, dengerin dulu, ngerin kalau gua ngomong. Jangan nyelak, iya, iya, iya, gua ya. dah. Makanya nih, om. Um, aduh, mau ngopi dulu lah. Ngopi tuh, habisin kopi lo yang benar kayaknya pengen dengar cerita gua nih, jadi gua bongkar dah ceritanya, gua bongkar, kan susah tuh, untung gua tadi beli rokok, koreksi ada, terus, terus, terus buat Sabar lo terus terus terus terus aja sabar. Gue merokok. Ini gue nyalain. Gue lo nyalain rokok. Nanti Din. Mm -mm. Tuh gugup lo, Din. Waduh. Oke, okay. ada Suara suaranya gugup lo. Kan, maunya tetangga. Allah, suara guguk aja. Hari botin, hari lu punya guguk, enak tuh. Kalau punya guguk aman kan buat Udah ngopi lu ngopi, lu ngopi dulu Cerita gua nih, nggak ini nih ada manfaatnya kalau. Hmm, ngopi kan sedap. ape tuh. mantap banget loh irupannya. Sedap ya. Mantap banget. Ya. Iya, Din. Kayaknya nih gua gua lanjutin enggak nih ceritanya nih? Gua lanjutin ya. ada buat ada isep aja udah isep santai santuy santuy santuy deh isep aja tenang aja ini makanya nih kokok beli dimana mana gue ceritain nih ada ceritanya nyambung nih dengan dengan kokok yang lu pinta nih pokoknya mantep oke oke buat cerita dapat sudah enak udah ngopi ada kokoknya sedap oh, te, Jadi bungkus itu kan gue buka, nih. cuman aneh deh. Dalam bungkus itu ada lagi plastik coklat. Nih ceritanya plastik coklat. Gue kuberter dong berapa kayak kertas-kertas Oh nih kan kalau kertas tuh, kan kertas benar-benar iya kayak kertas tuh kayak agak tebel ya agak tebel nah, gitu. ya lanjut deh pun. lanjut ya Din. udah isip aja lagi tenang aja kan, nyantai juga Bayatin tuh, iba pohon begini kan rindang enak nih. Sambil dengan cerita, iya deh, buat manglo sohib gua paling mantap dah. Udah ada kokok cerita lu enak deh denger Ya, Din makanya dengerin. Nah, gua lanjut ya nih ya, gua lanjut ya. Pas gua bongkar nih pas bongkar nih terus terus terus terus bud terus udah kayak terus bud terus dong udah kayak lu tukang parkirin nah terus, terus terus terus terus terus sabar dulu tenang aja Din sabar jadi pas bu bongkar jadi itu bungkusan lo bongkar but apaan isinya apaan Iya makanya dengerin pas bu bongkar nih ternyata kan itu pakai amplop dan gampang kebongkarnya cuman di isolasi ban ternyata duit Hah? duit duit bud. beneran iya din duit duit itu diikat tebel segini saya nggak tahu deh cuma ada tulisannya itu 10 juta waduh berapa banyak berapa banyak bud banyak gak sekarang dimana bungkusannya mana? gimana, bro? Ya, ialah dia de, dengerin dulu sabar, lu kan dengar duit aja. Mata lu laleran, ini ada cerita ini. tadi kan, itu kan bukan duit uh, gua kan nemu. gua gua nemu kan, itu, itu ada kali 10 orang. Gua lihat, gua bongkar amplopnya. 10. Terus, berarti 100 juta dong? 100 juta nongbut? Aduh, Untuk banget asib loh, beruntung banget, hebat banget loh. Iya, emang benar itu 100 juta. Iya, 10 juta kali 10. Lo pintar Akhirnya gue bingung tuh, gua duduk di taman, gue diem, antara gue sedih, takut, atau gimana nih di hati gue, kan berkecamuk. Ini duit mau gue manain? Iya terus, lo bawa kemana, tuh duitnya, sekarang di mana? Ujajanin, pantasan lo motor baru loh ah nggak ada hubungannya motor gua sama duit itu, Beda itu mah, Yang kredit itu motor baru juga kan kredit, terus, but, nah terus terus lagi lo din, makanya, makanya apa lu bikin gua penasaran aja bud Eh hey, gimana itu duit di mana, lo bahagilah. Ya makanya... Tadi-tadi ah, gue bilang, gue bilang dengerin... Dengerin, dengerin... Ah, ini kan gue duduk di taman tuh... Gue takut... Ini kalau gue bawa ke rumah... Disitu... Kebenaran... Kebenaran apaan? Kebenaran, Din... Ada... Kertas tuh Kertas apaan? Kertas apaan, Bud? Kertas apaan? Ayo, cerita dong, Bud Cerita Kertas alamat atau kertas? Ya, salah satunya Ada Alamat Waduh Iya, Din ada alamatnya ama apa sih namanya tuh kalau apaan apaan buat namanya apaan iya itu kalau kita narik duit tuh apa namanya apa di namanya Aduh lupa saya sleep ya sleep slip ya penarikan kertas gitu dah penarikan kertas ada di situ. Iya slip iya yeah. slip penarikan. Saya lihat di situ ada namanya atas nama saya singkat aja ya. Iya nah, yeah, dah, salah lo dah. Singkat gak apa-apa, memang lo takut kali gua kenal kali itu lo nyebutin siapa ininya gua yakin makanya lu nggak mau nyebutin bukan begitu ini takut nanti yang nomor ini ada namanya nih dia ada namanya makanya gua sebut HR deh HR takut yang nonton namanya sama lagi ya namanya HR inisial HR ya, Din HR. Nah, jadi gua keceplosan deh Pakai inisial segala. Jadi, Din, gue kan masih duduk tuh di taman, kan udah malam Udah, kalau oh, masih duduk di situ nggak pulang, udah dapat duit, lo bukannya buru-buru pulang. Iya gue duduk Karena gue tadi gue bilang Din Gue bingung gue takut Gue tungguin Siapa tahu ini duit Ada yang nyari Gue sih gak ada niat Untuk ngambil ya Eh beneran Ada tuh Bapak udah tua Udah tua deh teman belum tua banget Terus, maksudnya bapak itu kenapa, Bud? Kenapa, but Dia nyariin duitnya, Bud. Dia nyariin duitnya, Bud. Iya, Bud. Nah, makanya lu nyelak mulu. Belum apa-apa udah semangat bener. Betul, di. Bapak itu, Pak Harto. Nyariin duitnya bolak-balik Bolak-balik Terus Dia Nyari tuh di Taman tempat gua nemuin tadi Bolak-balik Terus Lo gimana posisinya Gimana dong bud Lo kasihin Nah lo Tadi Din Din Udah gue bilang Itu kan bukit duit kita Kita kan nemu Namanya bukan hak kita Harus kita kembaliin dong Walaupun saat itu gue Gak punya duit Din Terang aja, Duit tinggal 50 ribu Kan beli air sama rokok Udah selesai itu Terus gimana lu sama apa itu lu siapa dong buat? iya gua liatin gua yakin takut salah nih eh gua liatin dia dia merokok dekat saya mukanya sedih gua lihat tuh mukanya sedih anak ah dia nanya Udah lama, Pak. Di sini iya, saya benar udah lama. Gimana, Pak? Dia diam. itu ceritanya terus gimana dong iya dia ngeliatin saya saya merokok saya gemeter antara gemeter merokok cuman itu bungkusan kan saya kan dekat pohon tuh saya saya taruh dari samping saya nah udah begitu dia cerita iya dia cerita di dia cerita kalau dia kehilangan uang. Saya balik nanya, kok bisa, Pak, kehilangan uang? Mungkin oh, itu, bud Terus dia cerita apa? Cerita apa, Bu? Ayo, Bu, cerita apa dia? Takutnya kan pura-pura, itulah di... Gua takut nih dia pura-pura, kan? Tapi gua lihat Di mukanya itu ada kesedihan, berarti iya dong Terus Saya nanya nama bapak siapa? Oh, lu sempat nanya namanya dia, bud Sempat nanyanya Iya din gua tanya, gua takut salah orang dia bilang tadi sebutkan namanya HR. Gua lihat dong, Kan tadi gua baca, gua lihat ada itu slip dengan kartu nama. Di situ namanya sama. Katanya lagi nih mastiin. Emang Bapak tinggal di mana? Dia ngeliatin saya oh gitu bud dia ngeliatin lo iya deh dia ngeliatin saya diem dia suaranya pelan tuh dia nanya kok bapak nanya alamat saya emang kenapa pak eh iyalah lah, lo nanya bud lo kan memastikan juga jangan sampai salah orang ya kan ya kan buat bener gak iya deh saya buat memastikan takutnya kan ini kan alamat nama namanya kan udah bener tuh terus dia cerita tadi Dia tuh, dia nanya, "Iya, dia nanya kok, Bapak nanya alamat saya kan gitu tadi?" Saya diam, "Iya, Pak, siapa tahu saya bilang kalau Pak lagi sedih begini, apa yang bisa saya bantu?" "Waduh, hebat juga." Iya Din Ya gue nanya dong Gue mau mastiin Gue kan udah nemu Udah nemu nih Nemu Kalau memang bener Duitnya dia Yang temuin Kan gitu ceritanya Iya dong bud lolo wajar lah nanya Kalau gue jadi dia Gue juga nanya Nanya mulut Nanya-nanya banyak mulu lu bisa aja din bisa aja lo iya buat memastikan aja kalau memang bener bungkusan itu punya Bapak ini kan enggak salah kalau saya nanya bener benar, bener-bener terus din bis nanya e eh, jawab tuh sesuai dengan alamat yang ada di itu yang ada di kartu namanya dia menyungkin alamatnya oh itu but di eh, pasingan lah iya di nah, masih tahu deh alamatnya saya diem antara berkecamuk nih hati mau saya kasihin atau enggak antara tuh mungkin bertempur tuh antara etan-etan ha <guluh> bisa aja loh bud. bisa aja loh kalau iya antara gua kasihan terus kalau gue di posisi dia bagaimana kan gitu din ceritanya ya akhirnya saya bulat untuk keputusan saya bilang sama dia pak sebenarnya saya di sini itu nungguin siapa pemilik bukusan ini dari tadi Jadi, saya bilang tadi kan bukan milik kita, hak orang, jangan, nggak boleh diambil. hanya dia, diem, diem, diem gimana? Di Bud, maksudlah, diem gimana? Di diem, diemnya diem, ngapain tuh dia tuh? Tuh, saya bilang, udah sudah, sudah pak, sudah Sudah Saya kasihin bungkusannya Waduh Bud, lu hebat banget Bud, hebat banget Iya, Din Gue kasihin bungkusannya ke dia Saya kasihin Tuh, saya bilang, pak, nih saya nemu Dari tadi saya nungguin Ini hak bapak Hitung dulu Takut kurang terus dia hitung dong, buat ya hitung dong duitnya, atau gimana? ya dek, yang lihat din, yang lihat tuh liatin duitnya, ya, mungkin masih rapi kali bungkusannya kan tadi saya bilang ada tulis tulisannya tuh, masih rapi, ada tulis tulisannya langsung dia bilang Bapak Oh gitu dia bilang apa Eh buat dia bilang apa dia ajak ke rumahnya dia ke rumah lupa itu saya diem diam banget saya diam dulu. Nah, akhirnya bapak itu maksa, maksa saya untuk ikut din. Oh gitu? Dia maksa-maksa gitu buat apa lo Terus gimana? Lo ikut ke sana, ikut, ikut, but, ikut ke sana ya, karena dia maksa. Ngeden, nah, saya ikutlah makin juga mana ya, karena dia maksa-maksa dah. Nah, dia maksa tuh supaya ikut ke... Rumahnya dia, oh, oh ini ikut ya, bro. Ya, ikut ya, mantap banget! Benar, dah, lo mah udah ikut. bener bener banget, bener banget. Iya, saya ikut diin, tuh, diajak. Tak tahu ada mobil, dia ya, di depan. Bapak bisa nyetir enggak nah, Ikan bingung Boroboro -boro nyetir Kalau motor bisa dulu pernah belajar mudah lupa hahaha <guluh> Bisa aja Halo, ya, Kalau nggak bisa ngomong nggak bisa dong ke dia aja nggak bisa. Iya, gua kan udah bilang sama dia tuh, sama bapak HR. Saya nggak bisa Pak. udah Ya udah, kalau begitu saya nyetirin ya. Saya bilang begitu. saya hanya berjalan tuh. Sambil di mobil, sambil cerita dia cerita tuh kalau duit yang dia ambil ini ada gunanya ada gunanya sangat penting dan dia berterima kasih banget buat nemuin ketemu orang baik iya buat lo memang baik banget dah iya bukan baik banget si Din enggak lah karena memang bukan hak saya kan saya kembaliin, bagian takut, tak berkah juga. duit begituan, bagaimanapun, bapak ini lebih penting. Hanya sepanjang itu, dia cerita kalau duit ini buat berobat istrinya. Istrinya lagi operasi, sangat penting karena... ATM bapak itu kenapa buat ATM-nya Iya dia bilang ATM-nya kemarin itu lagi diurus apa pecah atau gimana jadi dia terpaksa ambil tunai karena buru-buru dia tuh tadi ketinggalannya makan. Prak, karena ada ketoprak tuh, katanya di situ saya juga nggak tahu deh ketoprak tuh, gimana cuman dia bilang ada tukang ketoprak yang di situ pelangganan, pun dia tadi nggak ada lagi, kesendirian makanan, oh gitu bud, yeah, iya makan sendiri buru-buru, terlebih -buru. itu bungkusan taruh di tas yang nggak tahu dah mungkin kejuntai itu gimana bisa lepas dari tasnya dia nah dia cerita istrinya itu lagi operasi duit bun, khusus buntu makanya penting rumah sakit mahal lah kita nggak ada duit Dia bilang dia tinggal cuma berdua di rumah tuh enggak ada orang. Anaknya ada dua orang di luar negeri, semua satu di Australia, satu di Amerika. Ini anaknya disuruh pulang, gak bisa pulang. Oke, okay, itu Bud. Untung lu ya, ditemuin nama lo. Kalau mau orang lain, mungkin gak dibalikin. Kaliput duitnya ya, di... akhirnya ya. Terima kasih banyak dah, dia bilang nanti sambil di rumah. Beli cerita satu ini ya sekarang, nganterin dia dulu dah. Ke rumah sakit Buat taruh Deposit katanya ya, Saya bilang gak apa-apa pak Saya temanin dah bapak dah Iya dia bilang iyalah orang baik buat Temanin lah kesian ianya ya kan kesian Masih gue juga temenin Iya din buat temenin, dia bilang udah nggak jauh lagi lah, nggak berapa lama lagi kita sampai di sana di rumah sakit itu, habis itu baru ke rumahnya dia itu, jadi nggak lama habis itu benar dah kita 10 menitan, udah sampai tuh di rumah sakit, terus dia bilang, ayo kita naik ke atas oh lo diajak naik juga ke sana iya din. din lo diajak nih naik ke atas apa itu naiknya? naik lantai dah saya bilang udah makan belum saya bilang sih malu ya Udah, udah, Pak. Udah tenang aja. Udah makan kok. Ya udahlah, nanti kita habis dari sini sebentar doang kok. Habis saya bayar, kita naik sebentar. Kalau kita cari makan, udah ke rumah. Waduh. jadi wah, habis itu dia bayar tuh, niatin buatkan dulu suruh duduk, aman duduk aja dulu, pak. Duduk nih, saya duduk di kursi. Ya sekitar adalah 15 menit. Ya begini ini masih tunai. Udah selesai, bayar. Saya, saya diangkat tuh naik lantai 5 masak sakit saya masih ingat lantainya juga luput ingatan terlalu iya din Lu masih ingat tuh HP data lima suruh pakai masker gua kasih ya kan udah pakai masker kan suruh pakai masker sana ya pelayannya sih ramah-ramah ramah banget dah udah begitu masuk tuh ke ruangan istrinya nah, masuk ke ruangan istrinya <tuh> istrinya ngeliatin saya din ngeliatin laut iya din dia ngeliatin saya itu, udah dia ngeliatin saya nangis isinya nangis maka saya bingung tambah bingung di kenapa Nanti mau duit udah begini lihat istrinya nangis saya kira dia bersedih karena penyakitnya operasikan kan lagi puasa dulu tuh istrinya saya diam Terus istrinya tuh nangis, berbisik ke suaminya, lama-lama berbisik. Terus isi, suaminya ngejelasin, kalau saya nemuin duitnya tadi duitnya sempat hilang jatuh. Bisa begitu sama kenceng Nangisnya Waduh Saya nanya Gimana Namanya orang lagi sakit Nanya kan Iyalah Iya Din Gue mau nanya bingung Gak nanya bingung Akhirnya saya senyum-senyum dah bos. Izinnya bilang tuh bapaknya, ya udah pak, ini orang baik. E. Kita bingung, anak kita semua di luar, kita kasih kayak tadi lah. Udah sempet tuh Din ngomong kasih, saya bingung. itu dikasih duit mantep di menurut saya. Cuman karena dia nangis dia bilang Nah boleh nggak sini ibu peluk kamu. Ya aku kan bingung. Ya nggak tua sih ajarlah. lah pikir dia kangen sama anaknya kali pengen nah, Itu dia saya deket, dia beluk, nangis Nampak-nampak bau saya dah nah, Habis begitu, saya jem tangan langsung turun ya di di turun ke bawah nah, habis turun dia bilang tunggu di depan aja nanti Bapak ambil mobil dulu bud itu ya udah gua ngikutin dah gua di depan menurutkan asam bener rokok masuk rumah sakit lumayan dah Masa setengah jam ada itu enggak lama dia datang tuh datang mobilnya gua masuk dalam kalau mobil ditambil mencari makan ceritanya di mencari makan ini ketemu tuh ada, adalah masih ada makan padang buka tuh, mau tengah malam. Penti <tuh> parkir, kita makan di situ. Belum makan saya kamar mandi dulu dah. sempat sempatnya loh bud. kamar mandi loh, kan lapar loh. Iya, Wah, kamar mandi dulu. biasa deh bongkar kecil cuci muka dan cuci tangan katanya ya juga sama tuh air juga sama lama datang belah bukan ya. apa sen gampang ya dah pakai tenang nah, macam-macam ada sambil hijau sambil merah ya dia dia nggak makan nte aja saya nanya kenapa pak nggak makan ya udah berumur katanya kurangin nasi Dia keluar. buat Nyari apa dia? Mau ninggalin lu sendiri makan. Ya, Din. Keluar saya pikir dia nanya tuh. Ternyata apa, mau Setelah saya sadar ternyata dia nanya rokok, dia rokok enggak gitu. Dia beli tuh bako. Kayaknya duduk lagi habis saya tuh udah jawaban terakhir dia cerita kenapa dia berbisik tadi tuh ternyata muka gua tuh muka lo kenapa buat kenapa muka lo ada yang aneh dengan muka lo ya buat ada yang aneh Kandin, gua posil lah, apa, yang nah, muka aneh. cerita isinya bilang dia bilang kita gua ngerasa kali kalau muka gua tuh sama sama muka anaknya yang satu tuh yang di Australia mukanya sama kayaknya dia nangis tadi isinya kayaknya dia tadi. Sampai pengen melukua Ya kangen kali sama anaknya ya sama ya Nggak bisa pulang Operasi gitu kan Akhirnya Oh saya dengerin aja Baru nyambung nih Ternyata itu maksudnya Iya din Tawa mulu loh Akhirnya Dia bilang begitu Takutnya nanti Dia bisik tuh ngomongin saya kan enggak bagus ada orang kamu disitu dia bilang berbisik cuman kan iyalah bun iya di nggak bagus iya saya bilang ini orang kaya caranya bagus juga nih etikanya bagus bener nih pakai etika kayak ini akhirnya pokok udah dia bilang kopi ngopi aja dulu tapi kalau nggak ngopi di sini sih ngopi di rumah ya, ini ngobrol-ngobrol ya, dia bilang atau mau pulang saya diem, men saya bilang jangan pulang dulu rumah saya dulu karena dia mau diomongin penting tadi selain berbisik salah satunya tadi bukan ngomongin saya isinya itu kangen santai sabar ya Pak ya, sebatang las batang itu di akhirnya jalanlah. habis makan rokok, kan mobilnya AC bagus, tak boleh merokok di sana. Ini ya, masuklah mobil. Ya jelasin, rumah saya nggak jauh kok dari sini, hanya lima belas menit tuh saya bilang iya pak nggak apa-apa saya ikut aja ya dia bilang mobil-mobil tuh nggak genti genti dia ngucapin terima kasih terus terima kasih mohon doanya dia bilang isinya mau operasi mudah-mudahan ya nggak ada kendala gitu Jadi saya bilang saya berdoalah yang terbaik berbapak sama keluarga itu din baru udah kenyang tengah malam tapi mata seger aja kena kopi tadi ngopi kental sih kopinya kental banget nah, ini mata seger tuh hanya enggak lama nyampe tuh rumahnya warung rumahnya di luar biasa luas dekat golok sepi maksudnya sepi itu tapi ada penjaganya sih ketat mau masuk rumah dia aja lewat pos dua kali Waduh, orang kaya begini ya akhirnya kita tuh nyampe di rumah dia lakson tuh dia dibukain sama ART asisten rumah tangganya dia cewek tuh yang bukain nah, sampai begitu kita masuklah ke dalam ke dalam rumah nah, dia bilang ayo pak bud turun dulu lah baru kita ngobrol di larang ruangan akhirnya saya turun turun din dari mobil mobil dia tuh ditaruh di luar nggak masuk garasi hanya Oh kok enggak masuk garasi nih bud mobilnya kenapa enggak dimasukin aja good eh ah kemudian keipuluh kalau di luar juga, aman sih, tapi gak masalah. walaupun nggak ada security juga kan aman, ada dua pos, kita masuk, dalam rumah tuh, saya bilang, Pak Bud, nggak apa-apa merokok, nyantai aja. Oh, lo disuruh merokok? Biasanya kan nggak boleh dalam rumah merokok, But. biasanya kan begitu. Iya makanya saya juga nggak enak sih, cuman saya nggak nggak merokok lah di situ, enak kan. Saya lihat ruangannya kaca, pakai AC juga, nggak enak. Tuh ke dalam dulu tuh, ke dalam sebentar, saya pikir ganti baju, saya pikir ya, nggak tahu ngambil tas, tas apaan, but, tas apaan, emang ada apaan ah makanya dengerin din ngambil tas tuh ke dalam saya lihat dibungkus tasnya itu udah tiga kali tuh bungkus sama ini tuh dibungkus lagi aja dibungkus ceritanya habis bungkus suruh saya, saya disuruh bongkar saya bilang apaan nih Pak udah pak nah, buka aja disuruh buka dulu suruh buka but isinya apaan coba isinya apaan but penasaran iya gua disuruh buka nah pas saya suruh bongkar begitu Din gua lihat di situ bukunya gua buka di dalam tas kan ada bungkusan itu lagi tuh, buka. Ternyata di situ ada kunci mobil, ama STNK, sama BPKB. Ada duit juga. Duitnya dolar deh, dolar Singapura saya juga nggak ngerti tuh. Ada berapa tuh, pokoknya waduh luar biasa loh. Bebat banget loh bud, jeki lo mau banget bud loh, banget makanya din, akhirnya gua lihat dia bilang ini hadiah dari istri saya buat Pak Budi ucapan terima kasih, ternyata gua dikasih mobil din, mobil, mobilnya Innova yang terbaru dia bilang kemarin ini buat beli anaknya karena anaknya tak ada akhirnya buat saya oh saya nangis nangis dong nangis banget saya akhirnya kami keluar tuh lo keluar? ngapain? dong ngapain lo? ngapain lo keluar? iya din gua keluar tuh nyobain mobil nyobain mobil nah pas udah nyobain mobil gue kan gak bisa nyetir mobil din. dia bilang cobain aja gue bilang belum bisa pak udah deh gampang kok ngeliat dulu aja cobain pasti bisa orang cuman ngegas aja kan udah pernah belajar mobil katanya anya gua belajar, gua gas. Kok itu, gua lihat dolar di gas eh nggak tahu, kan? Itu pintu garasi dibuka begitu. Di itu, gua kekencengan, ngegasnya nabrak. Ceritanya pagar sampai itu. Saya nggak tahu lagi lah posisinya gelap gua gelap nih terus gua ngeliat kok di sini kayak darah apa air gitu gua usap-usap begini gua jatuh jatuh nih nggak tahu den tahu nggak lo kenapa Bud? iya ternyata gua tuh mimpi ceritanya gua jatuh itu kena air ceritanya tuh di mimpi ternyata gua gua dari tadi mimpi pas itu ternyata di ketok teman gua tadi tuh ceritanya itu gua tuh ketiduran saking capeknya habis jalan sama lo waduh mimpi gua Aduh, but but lo mendasar ngajain gua ketobat dengan cerita lu. Sekian lama ternyata lo mimpi. Ampun, ampun, ampun, ampun, ampun.